Di dalam kitab Hashiyah Al-Allama Al-Maihi As-Syi An-Nu'mani al pada halaman 71. Disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis disadur dari kitab Al-Mukhtar. Wa Matali'ul Anwar, Nabi yang agung bersabda, tidak ada malam yang lebih dahsyat untuk mayyit ketimbang malam pertama ia mati dan dikuburkan. Oleh sebab itu, kasihanilah orang-orang mati kalian dengan mengirim sodakah kepada mereka, dan jika tidak menemukan sodakah, hendaklah sholat sunnah dua rakaat dengan niat sholat sunnah mutlak. Misal, usolli sunnatan, mutlakotan, rakaat ini, ta'ala. Dan setiap rakaat membaca. Surat Al-Fatihah satu kali, Ayat Kursi satu kali, Surat At-Takathur satu kali, dan Surat al ikhlas sebelas kali. Kemudian setelah selesai, berdoa dengan doa berikut. Allahumma inni salaitu hadhi salata, wa ta'alamuma uridu. Allahumma ba'ath thawabaha ila qobri fulanin ibni fulana. Faidahnya, Allah akan mengirimkan seribu malaikat ke kuburnya, dan setiap satu malaikat membawa nur dan hadiah ke kuburnya untuk menyenangkannya sampai sangkakala ditiup, yakni hingga hari kiamat tiba. Dan faidahnya lagi, Allah akan memberikan pahala. Dengan sebanyak perkara yang dikena sinar matahari sejagat raya kepada orang yang melakukan sholat ini. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 40.000 ribu derajat. Dan Allah akan memberikan pahala setara dengan ibadah haji 40.000 ribu kali, ibadah umroh 40.000 ribu kali. Dan Allah akan membangun seribu kota untuknya di surga. Dan Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti orang mati syahid. Dan Allah akan memberikan seribu pakaian untuknya. Jadi sangat layak bagi kaum muslimin untuk melaksanakan solat sunnah ini untuk kaum muslimin yang sudah wafat lebih dahulu khususnya untuk orang tua kita dan untuk para guru dan senak famili. Karena ia akan gembira dengan hadiah yang kita kirimkan untuknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya